Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil, ya, Boleh panggil wanita, nama saya Juga yang Boleh wanita, wanita saja nyanyikan Dengar dia panggil nama saya Yang pria angkat dua tangannya Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil nama saya Sekarang yang pria nyanyi Yang wanita lambaikan tangannya saya dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Sama-sama katakan ku jawab ya Ku jawab ya, ya. Kuja wabiam, kuja wabiam pada saya oh kiramlah Tuhan Yesus Tuhan Yesus ama cinta pada saya apa oh, tak sebelahnya Tuhan Yesus ama cinta pada Anda Tuhan Yesus ama cinta pada anda. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tanpa musik beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus.